Welcome to season 2, Evan DCO Founder MGI, Edo dan Wiwin Ini adalah ojek dud untuk cowok, nyanyikan secara solo, gunakan fake indie, jangan lupa fake semua jur yang ada. Bersemangatlah, semoga Anda menjadi yang terbaik dan good luck. selamat Oh